Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ngaos, ngaji obrolan zaman sekarang Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali bersama saya, Hasan Mawardi Kita berbincang tema-tema keseharian kita Dari perspektif psikologi, pendidikan, dan agama Tema yang akan kita angkat pada sesi ini adalah Tentang konsistensi atau istiqomah Salah satu masalah yang sering kita alami adalah hidup tidak konsisten. Apakah ini uh, sulit untuk hidup konsisten? Sebagian mungkin sulit. Untuk sebagian yang lain mungkin tidak sulit. Dan yang pasti kita semua, sahabat-sahabat Ngaos, semua pasti meyakini bagaimana pentingnya istiqomah atau konsisten itu. Karena konsistensi akan beriringan dengan hasil yang maksimal dalam sebuah target dari perbuatan kita. Kenapa kita turun naik dalam konsistensi ini? Sahabat-sahabat, dalam tema motivasi, saya pernah menyampaikan motivasi itu ada yang bersifat eksternal dan ada yang bersifat internal. Salah satu penyebab dari turun naiknya konsistensi kita adalah karena kita terkadang melakukan sesuatu dengan motivasi yang bersifat eksternal karena untuk orang lain bukan untuk diri kita. Dalam teori motivasi dari Maslow ada lima ya yang pernah kita bahas di sesi sebelumnya. Ketika kita melakukan sesuatu karena ingin dicintai, ingin disayangi, mengharapkan sesuatu dari orang lain, itu bersifat eksternal. Dan ketika kita melakukan sesuatu karena emang kita suka, kita menginginkannya sendiri dan kita tahu itu sangat bermanfaat bagi kita, itu bersifat internal. Dan yang internal ini akan lebih kuat. Bagaimana seseorang misalnya ketika... Berbuat karena mengharapkan sesuatu dari orang lain Lalu orang itu ternyata memberikan tidak sesuai dengan yang kita harapkan Atau bahkan tidak memberikannya sama sekali Maka konsistensi kita akan menurun Nah karena itu penting sekali kita membangun motivasi internal Rubahlah motivasi eksternal menjadi motivasi internal Agar kita tetap konsisten, tetap istiqomah Yang kedua yang menjadi penyebab kita tidak konsisten adalah Karena kita tidak memiliki pemahaman apa manfaatnya Apa keuntungannya dari saya melakukan sesuatu Ketika saya berolahraga misalnya apa sih manfaatnya bagi saya e, harus olahraga minimal 30 menit sehari? Kalau kita memahaminya dengan baik, manfaat olahraga itu, maka kita akan komitmen dan akan terus melakukannya. Namun ketika kita melakukannya karena diperintahkan oleh orang lain, maka mungkin... Saat diawasi, kita akan melakukannya. Tapi ketika tidak ada pengawasan, kita akan meninggalkannya. Sahabat-sahabat, ngawas ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak riwayat dan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya banyak sekali menganjurkan kita untuk selalu istiqomah atau konsisten dalam sikap dan perbuatan salah satunya misalnya Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surat al jin ayat 16 awal subillahiminashaitwanir wa allahu 'ala ma'ang pada ya kalau mereka beristiqomah pada jalan maksudnya sini jalan yang dibimbing oleh Islam atau istiqomah dalam menjalankan Islam itu sendiri kami akan memberi minum mereka menuangkan kepada mereka air ya ini adalah sebuah hukum sebab akibat ya Allah menjelaskan dalam ayat ini sebuah hukum sebab akibat kalau kita konsisten dalam menjalankan sesuatu kita akan mendapatkan kesuksesan sebaliknya ya ayat ini menjelaskan bahwa kalau kita tidak konsisten kita tidak akan memperoleh keberuntungan. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 Auzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innalazina qalu rabbuna Allah tsummastaqamu fala khaufun 'alaihim wala yahzanun Orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Summasta kamu kemudian mereka istiqamah. wala khaufun alaihim. Maka tidak akan ada rasa was-was, rasa khawatir, rasa takut pada mereka. Walahum yahzanun. Dan mereka juga tidak akan bersedih. Ini juga sebuah hukum sebab-akibat. Paling tidak ada dua sebab. Iman kepada Allah. Dan istiqomah, maka akibatnya adalah kita akan jauh dari rasa takut, rasa was-was, rasa cemas. Sebaliknya, ketika kita tidak istiqomah dan tidak memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka konsekuensinya akibatnya adalah kita akan dirundung kesedihan, rasa pesimis, rasa sedih. Itu adalah sebuah hukum sebab akibat. Jika maka jika istiqomah maka kita akan bahagia artinya tidak sedih karena itu sahabat-sahabat Ngaos ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala istiqomahlah awali hari-hari kita dengan bangun pagi ketika kita sudah konsisten mengawali setiap hari kita dengan bangun pagi diawali dengan sholat, ya diawali dengan doa maka sepanjang hari itu kita akan minimal akan tenang ya tidak buru-buru menjalani aktivitas kita. Untuk sesi ini sahabat-sahabat rahimakumullah saya akhiri silahkan like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwafiq ilaqwamit warahmatullahi wabarakatuh.